yang tribunas jadi uh, sejak kemarin memang warga sekitar terus berbondong-bondong untuk melihat rumah dokter Wayan yang viral karena dia tinggal di rumah mewah namun tinggal di bersama tumpukan uh, jadi tumpukan sampah tetapi eh uh, memang dokter Wayan ini menjadi andalan uh, warga ketika sakit, jadi uh, warga sekitar seringkali berobat ke dokter Wayan meski kondisi rumahnya terlihat kotor karena warga, dokter Wayan ini merupakan uh, dokter yang cukup lama di uh, desa Karanganyar ini, jadi desa Karanganyar ini letaknya merupakan perbatasan antara Kerawang dan Purwakarta menjadi salah satu desa terakhir di Kerawang ketika berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purwakarta ya warga sendiri berharap dokter Wayan ini kembali ke desa Karanganyar karena memang menjadi salah satu dokter terdekat dan juga uh, dokter yang disebut sebut. Uh, dinilai sangat ramah oleh warga bahkan obat-obatnya pun tidak disebut sangat manjur untuk mengobati berbagai penyakit untuk warga sekitar jadi dokter Wayan ini memang sangat terkenal untuk kalangan warga sekitar karena menjadi satu-satunya dokter di desa Karanganyar ini Ya, demikian tribunus melaporan uh, mengenai warga uh, berbondong-bondong datang uh, ke rumah dokter Wayan.